Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat lesti lovers, belovers, serta leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang kembali di Fatih hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 yang mana Alhamdulillah lagu Bismillah, Cinta, Ungu, dan Lesti masuk nominasi di anugerah industri musik Malaysia dan kita mendapatkan info untuk cara votingnya, itu caranya kayak seperti Ami Awards persahabat ya dengan cara streaming videonya. Yang Leslar dari Malaysia semangat terus ya, kita juga yang ada di Indonesia tetap semangat untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Perhatikan yang diposting oleh akun tentang Leslar Underscore. Anugerah Industri Music ke-23 atau AIM-23 merupakan acara penganugerahan musik tahunan Anjuran Persatuan Industri Rakaman Malaysia atau RIM yang akan diadakan di Auditorium Majelis Bandaraya Sah Alam atau MBSA Selangor pada tanggal 11 September 2022. Dan Alhamdulillah, lagu Bismillah Cinta masuk nominasi di acara tersebut. Kategori lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Lagu Bismillah Cinta. Semoga bisa mendapatkan penghargaan di acara tersebut. Diperkuat lagi nih, perselabat ya, di unggahan Star Voting Team. Di sini menjelaskan, untuk awarding yang ada di Malaysia, Bismillah Cinta masuk karena... Populeran streaming di sana bagus Diambil dari streaming seperti Anugrah Music Indonesia Jadi untuk masyarakat Indonesia yang berada di sana Terima kasih sudah mendukung karya beliau Dan juga warga negara Malaysia yang mendukung karya beliau Tetap semangat Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun Yuk terus semangat persahabatnya untuk keluarga Konoha semuanya dimanapun berada Tetap kita dukung support yang terbaik untuk idola kita Semoga lagu Bismillah Cinta bisa mendapatkan penghargaan Kemudian kita juga mendapatkan info terbaru nih bersahabat ya Di unggan ig nya Redi Mulyana Redi Mulyana ini lagi OTW ke Bandar Lampung bersahabat ya Bersama keluarga besar kita lihat di unggahan berikutnya, momen yang sangat membahagiakan hari ini Terpantau ada Kak Rivi yang ikut, ada Reddy, ada Ayah Kejora dan di samping Reddy ada Bunda Lesti memakai kacamata hitam Masya Allah keluarga besar ini tentunya otw ke Lampung, tepatnya ke Bandar Lampung Masya Allah banget ya Aduh, andaikan saja nih bang Mimin deket banget ya dengan lokasinya, pasti bang Mimin hadir nih persahabat ya, sayang aja nih jauh. Tetap semangat untuk warga Konoha, mudah-mudahan tentunya support dan doa selalu diberikan untuk Leslar, dan semoga selalu diberikan kelancaran apapun yang dilakukan, dan tentunya kita mendapatkan info juga nih. Dan tentunya kita mendapatkan info juga nih Persahabat ya, Leslar Ini OTW Kelampung sini ternyata untuk menghadiri acara Pernikahan anak Gubernur Lampung Masya Allah banget ya Gubernur Lampung ini orang tua angkatnya Lesti juga nih persahabat ya Jadi dihadiri oleh Lesti Masya Allah yang nanya Papa Bilar ada enggak persahabat ya Yang nanya Papa Bilar ikut enggak Kalau ada ya ada Kalau enggak ada berarti enggak ada persahabat ya Jadi kalau enggak ada Papa Bilar Papa Bilar ada urusan penting dan ada kerjaan Jadi jangan dibuat ribet ya untuk warga konohan semuanya Tetap support, tetap dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar hingga respon yang diberikan salah satunya dari akun Jora 89990 mengatakan Mungkin mau kondangan ke ibu angkat bunda L, ibu gubernur Lampung kan lagi ada acara pesta pernikahan anaknya Tuh, tepat banget bersabat ya Tetap doakan support yang terbaik untuk Lesti dan keluarga besar Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info terbaru Kabar baik dan bahagia seputar leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh